Menemani santai pagi kalian saat ini Bang Imin akan menyuguhkan kabar spesial dan kabar menarik nih Dari Lesti dan Bilar Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kita benar-benar gak bisa mopon dengan acara semalam persahabat ya. Apalagi melihat postingan Antara Bunda Lesti, Papa Bilar bersama tim Leslar Entertainment Ini momen yang sangat luar biasa, membanggakan sekali Apalagi dengan sosok Lesti Kejora yang sudah berhasil membuat Papa Bilar bahagia, ini kejutan yang sempurna dari Lesti untuk suami tercinta masya Allah. Kita bangga banget ya kepada bunda Lesti. Mudah-mudahan bahagia selalu, sehat selalu dan apapun yang dicita-citakan untuk Leslar ini terwujud. Amin. Robbal Alamin. Kita lihat juga ke momen selanjutnya. Ini momen spesial di awal nih ya, para sahabat ya untuk memberikan surprise kejutan dari Papa Bilar ternyata diawali dengan Korudi Salim Yang mengajak Papa Bilar ke suatu acara Dan di situ Papa Bilar juga tidak mengetahui nih kalau acara tersebut adalah acara surprise untuk Papa Bilar sendiri nih dia hari ulang tahun yang ke-27 Masya Allah banget ya the best juga buat Korudi Salim yang sudah bikin acara surprise-nya berhasil bangga banget ya dukungan ternyata luar biasa dari orang-orang hebat semoga bahagia selalu untuk mereka dan mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik amin momen ini pun di kembali oleh akun Sendal Putih Bilar kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Best buat korudi yang sudah bikin acara surprise-nya berhasil Soalnya si kakak percaya aja ada acara katanya tuh Ternyata acaranya acara kejutan dari sang istri untuk Papa Bilar Masya Allah Kemudian persahabat disimak juga keseruan semalam Papa Bilar ini saweran nih persahabat ya Masya Allah banget tuh Duit yang dipegang ini, masya Allah, banget yang Mudah-mudahan berkah, barokah selalu untuk Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora. Ini keseruan yang sangat luar biasa di acara semalam. Kita bangga karena para bintang itu hadir di acara, ultahnya Papa Bilar yang tentunya acaranya dibuat oleh Bunda Lesti Kejora. Masya Allah, kita lihat juga persahabatnya. Ternyata BBL juga selalu menjadi pusat perhatian, walaupun... Di acara ultahnya papap Bilar Tetap bintang utamanya adalah Abang L Luar biasa banget ya idola kesayangan kita Mudah-mudahan Tentunya selalu sehat buat Abang Fatih Dan selalu menjadi Kebanggaan orang tua Amin Ini sangat lucu dan sangat menggemaskan. Kalau ganteng jangan ditanya lagi nih persahabat ya Karena gantengnya luar biasa Untuk Abang L Berikutnya juga persahabat ya kita lihat Masya Allah, bener-bener banget ya, menjadi pusat perhatian. BBL lagi digendong oleh Pak Ferry Fernandes. Luar biasa banget ya. Tak hanya Pak Ferry saja yang datang, tentu. Ada juga Giorgino Abraham yang turut hadir. Pokoknya para bintang artis itu hadir di acara ulang tahun Papa Pilar yang ke-27. Masya Allah banget ya. Bangga, bahagia. Hanya bisa mendoakan yang terbaik nih untuk idola kesayangan Dan kita lihat juga persahabat ya unggahan Bapak deddy Suherman Ini juga petinggi langit musik loh Ikut hadir nih persahabat ya Memberikan doa, dukungan, dan support untuk Lesti dan Bilar Ini Masya Allah banget Suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita rasakan, yang kita dapatkan Perhatikan juga kalimat yang dituliskan oleh Bapak deddy Suherman Surprise birthday party Rizky Bilar ke-27. Barakallah fi umrik. Sehat dan bahagia selalu ya Bilar dan Lesti kejora dan keluarga. Amin. Ini doa baik juga nih yang diberikan oleh Bapak Dedi. Mudah-mudahan doa baiknya dikabulkan. Amin. Dari di postingan ini pun ada komentar dari Rizky Bilar. Rizky Bilar mengatakan, "Pak Dedi katanya, "Tuh, ini Tentunya bentuk ucapan terima kasih ya Kepada Pak Didi yang sudah hadir Di acara parti ulang tahunnya Rizky Bilar Masya Allah Kemudian persahabat disimak juga Ini ada bunga spesial Ini yang sangat spesial banget nih Untuk keluarga Konoha Karena Papa Bilar mendapatkan hadiah Atau kado ulang tahun dari Bunda Lesti Ternyata kado ulang tahunnya Bukan kaleng-kaleng Jam Rolex Masya Allah kebahagiaan bertambah tentunya yang dirasakan oleh Papa Bilar dan di postingan ini pun persahabatnya ada sebuah kalimat yang diposting Alhamdulillah terima kasih surprise bidai party dan hadiahnya sayang Lesti kejora murah terus ya rezekinya amin Masya Allah banget ya bentuk terima kasih nih persahabat ya dari Papa Bilar dan kita juga salvok dengan kalimat lain yang diposting Tadi sebenarnya disuruh jangan post tapi berhubung ini momen masa nggak boleh katanya itu ya. Masya Allah banget ya budak lesti. Ternyata nggak mau nih untuk hadiah atau kadonya posting di sosial media. Ini bentuk yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ya ini kebahagiaan yang didapatkan oleh warga konoha selalu kita dapatkan dari idola kesenangan kita lesti dan bilal. Ini juga bahagiaan yang sangat luar biasa banget ya Doakan yang terbaik Support dan dukung yang terbaik Untuk Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya persahabat simak juga Ini momen spesial Yang kita dapatkan dari Kak Gerita Agatha Yang memposting Sebuah video nih Ini momen di acara Ultah semalam nih Persahabat ya Ada Afgan artis Yang ikut memeriahkan Acara tersebut dan kita salpok dengan kalimat nih persahabat yang diposting oleh Kak Greta Agatha Di situ Greta mengatakan, Gila, konser tunggal Afgan kapan lagi sedekat ini. Thank you Dede Lesti Kejora yang udah setahun rencanain. Wow, Masya Allah, ternyata Bunda Lesti itu merencanakan... Sudah satu tahun nih persahabat ya Sudah setahun merencanakan Surprise kejutan spesial untuk suami tercinta Kita patut bangga, Kita patut bahagia sekali Masya Allah Dan kejutannya berhasil Dan kejutannya itu sangat sempurna Masya Allah Kemudian persahabat disimbang juga Ini info penting banget untuk warga Kondoha Dikarenakan hari ini perilisan single terbarunya Bunda Lesti Dengan judul Sekali Seumur Hidup ini ada tips nih untuk trending di YouTube, persahabat ya kita split. Lakukan 4 hal ini di YouTube. Dasa lovers harus lakukan pencarian keyword lesti sekali seumur hidup sesering mungkin. Pada saat rilis wajib ikutin rules trending seperti biasanya. Saat rilis share model video klip sekali seumur hidup ke semua grup media sosial kalian buat playlist lagu lesti lainnya untuk selingan lagu SSH. Tu, ini tips penting ya. Buat trending di YouTube selain yang udah biasa kita lakuin, ingat jangan spam kalau di YouTube persahabat ya jangan spam. Kita doakan hari ini adalah hari kejutan juga untuk warga Konoha. Siap-siap trending, siap-siap booming. Single baru Bunda Lesti Kejora dengan judul Sekali Seumur Hidup. Mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid dan mudah-mudahan ya dukungan semakin banyak yang diberikan oleh orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik Kabar gembira dan pastinya kabar bahagia Dari Lesti dan Rizky Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh